You close, you are... Nabi setelah menerima wahyu ikra itu Malaikat Jibril menyamar dalam bentuk laki-laki Kelihatan wajahnya seperti wajah manusia Nyamar Ikra-ikra dan seterusnya turun ayat Satu kemudian ketika Nabi senang datang lagi ke Gua Hira Naik ke atas Jarak dari rumah Nabi 6-7 kilo sampai bawah Naik lagi ke atas 700 meter Saya pernah naik itu Begitu naik sampai ke atas ditungguin Wahyu tidak turun Siang-siang karena belum turun diputuskan pulang Siang-siang lah sekitar jam 2-an kurang lebih Turun dari Gua Hiro di atas turun ke bawah Begitu di jalan ada suara manggil Suara ini manggilnya singkat Muhammad, Muhammad. Nengok kanan, nengok kiri, depan, belakang nggak ada kelihatan orang Kanan kosong, kiri kosong, belakang melompong, depan kosong Lihat ke atas, Muhammad Ada makhluk, kata Nabi wal Duduk di antara langit dan bumi Begini manggil Muhammad Saya tanya, responan bagaimana? Oh. Yang lain yang jawab, lari Masih ada kesempatan melarikan diri Dalam bahasa Arab, ketakutan yang membuat bulu kuduk naik Tapi ada peluang untuk mengelak disebut dengan Iba Kata Nabi minhu. Saya takut, ditakut itu fitrah Nabi aja takut, gak apa-apa tapi takut yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa